Yang dimana sini seorang Taurus mendapatkan ketenangan diri, momen kenyamanan hati Yang dimana disini akan berdampak positif kepada kesehatan seorang Taurus di bulan Maret tahun 2021 Sehingga di disini dikategorikan seorang Taurus seseorang yang mendapatkan rezeki di bulan Maret tahun 2021 Dan untuk support energinya adalah Page of Pentacle Secara umumnya page of pentaka itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan sosok seorang Taurus mendapatkan kesehatan di bulan Maret tahun 2021 yang dimana di sini termasuk di dalam kategori rezeki yang dimana juga didoakan disupport oleh seorang anak yang merupakan anak Taurus sendiri dan untuk kesimpulannya adalah jadgment secara umum jadgment itu diartikan kesempurnaan kenyamanan ketenangan dan jika kartu dejanggam ini kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini menggambarkan kenyamanan ketenangan kesempurnaan kesehatan didapatkan oleh seorang Paulus di bulan Maret tahun 2021 yang dimana didukung dan didoakan oleh seorang anak Paulus sendiri dan untuk zodiak yang kedua adalah Seven of one ataupun tujuh of untuk Zodiac yang kedua yang mendapatkan rezeki di bulan Maret tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak Leo di sini digambarkan rezeki yang dapatkan oleh seorang Leo di bulan Maret nanti adalah reski di dalam kategori karir dan pekerjaan yang dimana di sini karir pekerjaan seorang Leo akan ia dapatkan secara sempurna yang berdampak positif kepada kehidupan seorang Leo di sini karir yang ia dapatkan atas usaha dan kinerja serta kerja keras dan pengorbanan Leo sendiri dan untuk support energinya adalah King of Pentacles. Secara umum King of Pentacles itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, dan seseorang yang lebih tua dari Leo sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang Leo akan mendapatkan rezeki di dalam kategori peningkatan karir dan pekerjaan di bulan Di mana di sini ia lakukan dengan kerja kerasnya pengorbanan yang didukung penuh oleh orang tua, sahabat, serta orang-orang terdekat Leo sendiri. Dan jika kartu dijahit kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan persembahan didapatkan oleh seorang Leo di dalam kategori kartu pekerjaan, yang dimana di sini berdampak positif kepada keuangan kehidupan seorang Leo di bulan Maret tahun 2021, yang didukung penuh oleh seorang orang tua, didoakan oleh seorang tua, didukung oleh sahabat serta rekan-rekan dan orang terdekat Leo sendiri. Tentu zodiak yang ketiga adalah 3 atau 1 atau 3 tongkat Untuk zodiak yang ketiga yang mendapatkan rezeki di bulan Maret tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak Aris Di sini digambarkan seorang Aris mendapatkan rezeki di dalam kategori peningkatan karir, mendapatkan peningkatan pekerjaan yang dimana mana di sini akan berdampak positif kepada kehidupan. Di sini digambarkan seorang Aris akan mendapatkan 3 tawaran pekerjaan di mana di sini akan berdampak positif, bernilai positif kepada keuangan seorang Aris sendiri. Di sini juga digambarkan bahwasanya seorang aris akan membuat suatu usaha yang baru, yang dimana di sini usaha yang dimiliki oleh seorang aris yang berdampak positif kepada keuangan kehidupan aris sendiri. Sehingga di sini dijuluki seorang aris adalah seseorang yang mendapatkan rezeki di bulan Maret tahun, 2021. dan untuk sebuah energinya adalah King of Oxford. Secara umumnya, King of Sword itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, dan seseorang yang lebih tua dari Aris sendiri. Dan di sini menggambarkan sosok seorang Aris merupakan sosok-seseorang yang mendapatkan rezeki di bulan Maret tahun 2021 di dalam kategori karib dan pekerjaan yang di mana di sini didukung dan didoakan oleh seorang orang tua, sahabat, serta Pasangan aris sendiri, dan di sini tidak tertutup kemungkinan bahwa seorang aris akan memulai suatu usaha yang baru yang akan berdampak positif kepada keuangan yang didukung oleh seorang orang tua aris sendiri. Dan jika terjadi, kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini, menggambarkan sosok kesempurnaan, dan pekerjaan akan didapatkan oleh seorang aris di bulan Maret tahun 2021 yang akan berdampak positif dan bisa meningkatkan keuangan seorang aris, yang dimana di sini didukung dan disupport oleh seorang orang tua, orang terdekat dan sahabat ahli sendiri. Dan itu zodiak yang keempat adalah six of pentacle ataupun enam poin. Untuk zodiak yang keempat yang mendapatkan rezeki di bulan Maret tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak Cancer. Di sini digambarkan seorang Cancer akan mendapatkan rezeki di dalam kategori keuangan, peningkatan keuangan keuangan yang bisa Berbagi kepada orang lain dan keuangan yang sangat bagus di bulan Maret tahun 2021. Di sini juga digambarkan bahwasanya pintu eski seorang Cancer akan terbuka di bulan Maret tahun 2021, yang dimana di sini usaha dilakukan oleh seorang Cancer dengan suka berbagi kepada orang lain tanpa takut kehabisan ataupun tanpa takut kekurangan. Dan di sini seorang Cancer tidak akan memilih dan memilah siapa orang yang ia bantu. Dan disinilah seorang Cancer akan mendapatkan rezeki, yang dimana di dalam kategori keuangan dan untuk support energinya adalah Queen of Soul. Secara umumnya, Queen of Soul itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, ataupun seseorang yang sudah matang pikirannya, dan di sini menggambarkan seorang Cancer mendapatkan rezeki di dalam kategori peningkatan keuangan, yang ia dapatkan melalui suka berbagi kepada orang lain yang didukung oleh seorang pasangan, serta saudara-saudara Cancer sendiri. Dan jika kartu jejak yang kita gabungkan dengan zodiac yang keempat, di sini menggambarkan sosok seorang Cancer akan mendapatkan rezeki di bulan Maret tahun 2021, di dalam kategori keuangan, yang dimana di sini akan mendapatkan peningkatan keuangan yang didukung oleh pasangan Cancer sendiri. Dan di sini bisa kita simpulkan, empat zodiak yang mendapatkan rezeki di bulan Maret tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak Taurus, seseorang yang berzodiak Leo, seseorang yang berzodiak Aris dan seseorang yang berzodiak Cancer.